Healthy Face Content Happy The Something Easy Maybe aja terus guys. Kita menikmati pantai. Kita berkeliling yang berpetualang menjalani bukannya saya yang pendek ya guys. Tapi daerah saya ini pasirnya rendah guys. <laughs> iya yeah, guys, betul betul. Ini kita sudah berpetualang di pinggir pantai. Sayang. Let's go. Wuh cakep banget tuh, tuh. Wow. Kita di mana sayang sekarang? Ini di Pantai Citra, Guys. Citra, Sukomara. Bagus banget. Uh. ini salah satu objek wisata di Kabupaten Sukomara ya. Setiap hari libur cukup ramai pengunjungnya udah sore tapi pemandangannya lucu cakep banget uuuh. kalian bisa lihat sendiri ini di pojok kanan pantai ya tapi kalau kesini guys hati-hati ya jangan di bawah pohon kelapa bahaya guys untuk simbah jatuhin pohon kelapa guys guys kita lagi di pantai Citra kita jalan Kita di sini bukan liburan guys, tapi numpang makan. Nambah menikmati pantai. Uh, tuh, ini oh tuh, matanya wow! Kita tuh paling jarang jalan-jalan. Tapi sekali jalan-jalan nggak -jalan, pulang-pulang guys. Gajahnya nggak pulang-pulang. Ya. Sebenarnya kalau ke pantai itu enaknya pas sore hari jangan di pagi hari. Karena kalau pagi ke siang itu bikin ngantuk. Oh, gitu Tapi ya? kalau sore pasti lebih fresh gitu. Terus nikmatin pantainya juga enak, nggak terlalu panas cuacanya. Gitu. gitu tampilan saya ini wow apa aja cuman ya pantai citra itu nggak kalah sama yang lain enggak kalah sama pantai anugerah pantai apa tadi? Pah. Tanjung Nipah Tapi bagus sih, pantai, yang paling bagus tuh pantai Tanjung Nipah Cuman kalau misalnya kalian gak mau jauh-jauh dari Sipamara atau dari Pangkalanjun Ke pantai Lihat, pantai Citra Pantai Citra juga gak wala Tapi guys, paling enak guys, pantai Indah Kapuk guys Itu dimana? Di alam tidur <laughs> ya suasana suaranya itu enak banget aku tunjukin ke kalian tuh ini di sebelah mana Ay? sebelah mana ya pantai eh sebelah kanan pantai ya tuh ini belakangnya itu pemukiman tapi kita lebih enak di sini karena kalau di tengah-tengah pantai situ terlalu rame jadi nggak asik aja gitu kalau terlalu ramai. kami itu sukanya Uh, menyendiri Di <guluh> goa aja guys Sambil menikmati makan-makan Kan fitnik sih Ngemil Kita hmm. ke jembatan sih ayam Tapi harus ya, makan ya Karena harus nyuci energi ya, Supaya ada asukan bungkus Ini yang kelihatan aja guys sebungkus Lagu sebenarnya sudah 20 bungkus guys Kalau di tempatku itu, yang paling banyak pantai, jadi kalau misalnya mau liburan, orang-orangnya itu pada pergi ke pantai. Karena cuma ada pantai, nggak ada yang lain. gitu. Nah, semoga aja tahun-tahun ke depannya, berikutnya ke depan, udah ada empat wisata yang baru.